Waspada USD/JPY sedang rebound. Secara umum, bias harian pergerakan USD/JPY terlihat masih berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase rebound.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 Sebaliknya waspadai jika harga USD JPY terus bergerak ke atas dan menembus level 113.90 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 114.21. Sekian analisa forex untuk tanggal 25 Oktober tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212